Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Ia memiliki enam ratus sayap yang berhamburan di bulunya, intan dan permata, dengan warna yang berbeda-beda. Suatu ketika, Rasulullah meminta Jibril menampakkan bentuk aslinya, kemudian Jibril mengatakan, 'Engkau tidak akan mampu melihatku dalam bentuk asliku. Engkau pasti kaget,' namun Rasulullah mengatakan..." Dia sangat ingin Jibril menampakkan bentuk aslinya Lalu Rasulullah pergi ke tempat sholat pada waktu malam saat bulan terang kemudian Jibril datang dalam bentuk asli Ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya di hadapan beliau Rasulullah langsung pingsan tak sadarkan diri Jibril kemudian bersandar pada badan beliau Dia meletakkan salah satu tangannya di dada Rasulullah Dan tangan lain diletakkan di antara pendaknya Saat Rasulullah terbangun dari pingsannya Rasulullah bersabda Subhanallah Maha Suci Allah Saya tidak pernah mengira bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan sebesar engkau wahai Jibril